Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Adi Sisutup di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground. Oke okay. Pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari event gratis terbaru Buff dan nerf karakter Free Fire Sampai dengan bocoran gold royal terbaru dan lain-lain Oke okay. Yang pertama ada peta misterius baru Kemarin tepatnya hari Selasa, ditemukan di arsip Free Fire sebuah peta misterius baru yang akan tiba di update Free Fire berikutnya Format peta baru Free Fire ini sangat mirip dengan format peta yang sudah tersedia di game Free Fire cuy Baik itu bermuda ataupun Purgatory. Peta misterius ini diharapkan akan tiba di game Free Fire pada pembaruan atau update berikutnya Menurut gambar yang ditemukan di arsip Free Fire, peta baru ini nantinya akan memiliki area bersalju cuy Dan kemungkinan besar temanya akan sepenuhnya terfokus pada acara natal yang berlangsung tahun ini Menurut file teks permainan, pemain harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan informasi tentang peta baru ini untuk apa saja misi yang dimaksud di sini kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini. Yang pertama ada misi selesaikan pencarian untuk mendapatkan informasi tentang peta baru, misi diperbarui setiap hari pada pukul 4 pagi. Yang kedua ada misi musim panas di sini. Setelah berhari-hari didestinasikan untuk melindunginya, peta baru ini akhirnya muncul dengan sendirinya, jelajahi dan dapatkan hadiah. Yang ketiga, ada misi kami harus menggunakan radar berkali-kali, tetapi akhirnya kami mendapatkan beberapa informasi: deskripsi mereka dan buka rahasia peta baru. Waduh, duh, bau-bau set bandel baru nih, cuy! Weleh weleh Dan setelah gua amati dan zoom di beberapa bagian, ternyata di sini ada petunjuk bahwa nantinya... Map ini akan memiliki daerah baru lagi nih cuy. Wow. Ya untuk saat ini masih dibuat samar-samar gitulah, ya. Yang kedua, ada nerf dan buff untuk beberapa karakter. Yang pertama ada nerf dari karakter Krono. Pada update kali ini agility atau kecepatan gerakan atau lari saat mengaktifkan skill dari Krono dihilangkan. Terus durasi gelembung menjadi 6 detik berarti ada peningkatan durasi satu detik. Terus waktu reload bubble menjadi 120 detik sedangkan sebelumnya adalah 220 detik. Dengan cara ini kita akan lebih cepat setelah perubahan atau penggunaan skillnya. Dan nerf paling parah, nantinya kita tidak bisa menembak musuh yang berada di luar dinding perisai krono. R lumayan... Ini ya nerfnya Waduh Diperkirakan nerf pada karakter Krono ini akan diupdate setelah update besar OB31 atau maintenance Atau kurang lebih tanggal 29 atau 30 besok Yang kedua ada buff dari karakter Tifa Yang dimana untuk agility atau kemampuan membantu teman ditingkatkan sebesar 5% Yang ketiga ada buff dari karakter DB, yang dimana untuk durasi skill peningkatan akurasinya ditingkatkan sebesar 10% Yang keempat ada nerf dari karakter Maxim Yang dimana untuk kemampuan mengurangi waktu memakan jamur dan penggunaan medkit Dinerf atau dikurangi sebesar 10% Yang kelima ada nerf dari karakter K Yang dimana untuk durasi skillnya dikurangi Tetapi untuk maksimal skill pemulihannya ditingkatkan yang awalnya mentok di 150, nantinya bisa mencapai 250 Yang ketiga, ada pembaruan pada pin marking optimization untuk menandai item yang ada di in-game Free Fire Dan untuk maksimal jangkauan atau jarak penandaannya adalah 100 meter Yang keempat, ada beberapa pin baru yang bisa kalian dapatkan pada beberapa event yang akan hadir setelah update besar OB31 atau test besok. Yang pertama ada Tim High Spin yang merupakan hadiah eksklusif dari event kolaborasi Free Fire X Money Heist Part 2. Yang kedua ada Joyful Spring Pin yang merupakan hadiah eksklusif dari event Participating in New Egg. Yang ketiga ada Veteran Spin yang merupakan hadiah eksklusif dari veteran Free Fire Dan yang keempat ada Winter Pin Yang merupakan hadiah eksklusif dari event participating in New Egg Joyful Yang kelima Ada unlock atau terbukanya Trap Sreoni bersama Power of Buya pada tanggal 26-27 November Dan nantinya akan hadir beberapa hadiah keren yang bisa kalian dapatkan dengan gratis pada event ini dan sebagiannya udah bisa kalian lihat pada event yang ada di game Free Fire lah cuy. Yang keenam, ada pembaruan pada hadiah kenaikan rank season 26. Yang pertama ada skin terbaru dari senjata FAMAS spesial karakter Laura. Untuk full tampilan dan statistik dari skin FAMAS ini masih dirahasiakan oleh pihak Garena ya jadi kita tunggu info lanjutnya cuy yang kedua ada banner kenaikan rank Silver terus ini tampilan dari kenaikan rank gold terus ini tampilan dari kenaikan rank Platinum terus ini tampilan dari kenaikan rank Diamond terus ini tampilan dari kenaikan rank Master dan yang ini adalah tampilan dari kenaikan rank grandmaster. yang ketiga ada dua Avatar dari kenaikan rank di season 26 ini untuk tampilan avatar yang pertama dan ini adalah tampilan dari avatar yang kedua yang keempat ada skin baju dari kenaikan rank master atau Heroic top yang ketujuh ada beberapa hadiah kenaikan rank dari kelas support ranked season 10 yang pertama ada dua avatar dari kenaikan rank master ini untuk tampilan dari avatar yang pertama dan ini adalah tampilan dari avatar yang kedua. Yang kedua ada skin UMP The Golden. Lagi-lagi untuk full tampilan dan statistik dari skin UMP ini masih dirahasiakan oleh pihak Garena cuy. Jadi kita tunggu info lanjutnya ya. Yang ketiga ada skin baju dari kenaikan Rank Master atau Heroic Top. Yang kedelapan. Ada hadiah kenaikan rank dari Lone Wolf Ranket. Yang pertama, ada dua avatar baru. Ini untuk tampilan avatar yang pertama, dan ini adalah tampilan dari avatar yang kedua. Yang kedua, ada banner dari kenaikan rank Silver. Terus, ini adalah tampilan dari kenaikan rank Gold. Ini untuk tampilan dari kenaikan rank Platinum. Ini untuk tampilan dari kenaikan rank Diamond. Ini untuk tampilan dari kenaikan rank master Dan yang ini adalah tampilan dari kenaikan rank grandmaster Kalau nggak salah Yang kesembilan Ada dua loading screen baru pada event musim dingin atau salju Ini untuk tampilan loading screen yang pertama Dan yang ini adalah tampilan dari loading screen yang kedua bau-bau um, bakalan rilis banyak bandel baru lagi nih cuy wah ntar lah jika ada info lanjut dari set bandel ini bakalan secepatnya gua share kepada kalian semua cuy tapi kalau untuk set bandel yang ini tampilannya seperti ini nih cuman saat ini masih dalam bentuk cuplikan foto sih belum ada info lanjut untuk full tampilannya ataupun akan rilis pada event apa Yang kesepuluh ada empat lobi terbaru. Yang pertama memiliki tema event musim salju atau musim dingin atau Winterland. Yang kedua memiliki tema event Manihes Part 2. Sedangkan yang ini adalah background dari event Manihes yang kedua. Terus untuk yang ketiga ini gue kurang tahu pasti sih, kayaknya memiliki tema event sakura-sakura gitu nggak sih, atau ke Jepang-Jepangan gitulah kalau kita perhatikan. Jika dari kalian ada yang tahu, bisa bantu dengan cara komen di bawah ya. Okay. Dan yang keempat ini ada tema musim dingin atau Natal gitu. Yang ke-11, ada info lanjut dari karakter baru Nairi. Jadi tampilan dari karakter Nairi itu kayak gini, cuy. Eh, masih ganteng gua lah. Ais, karing yakin pisan eng teh ya. Terus ada tampilan ikon karakter Nairi, terus ada ikon fragmen karakter Nairi. Dan untuk pakaian atau set bundle yang dikenakan, ini merupakan set bundle karakter Nairi yang bisa kalian dapatkan pada shop di game Free Fire nantinya. Yang kedua belas, ada pembaruan visual effect pada safe Zone pada Free Fire Max. Jadi, di sini ada pemberitahuan bahwa akan ada pembaruan visual effect pada safe Zone atau. Efek dan animasinya tuh lebih ditingkatin lagi cuy Kayak detailnya, kehadiannya Pokoknya makin keren lah nantinya Yang ketiga belas Ada petunjuk karakter mana yang akan mendapatkan update karakter Awakening Jadi kemarin gua mendapati dua chapter cerita dari karakter Wolfrah Dan kabarnya sampai 6 chapter seperti yang kita ketahui bersama, setiap ada karakter yang mendapatkan versi Awakening-nya, selalu ada cerita atau chapter-nya, bukan? Nah, dengan kata lain, di next update karakter Wolfra akan ada versi Awakening-nya nih. Gimana menurut kalian? Apakah kalian mengharapkan karakter lain yang menjadi the next karakter Awakening? Jika ia tulis karakter apa atau mana di kolom komentar di bawah ya. Yang ke-14 ada pet terbaru. Beberapa waktu kemarin, tim atau pihak Garena melakukan survei dan melakukan voting mengenai The Next Pet di update yang akan datang ke depannya. Untuk kandidat yang pertama nih, ada Baby Dragon. Beserta dengan beberapa skin-skinnya Yang kedua ada Baby Shark Bukan lagu ya Ntar Baby Shark -uh. Bukan ya Dan beserta dengan skin-skinnya juga Yang ketiga ada kakek burung hantu Beserta dengan skin-skinnya Dan untuk kandidat yang terakhir, ada Baby Leon, dan tidak lupa dengan skin-skinnya. Buat kalian, tanpa terkecuali, kalian bisa membantu untuk melakukan survei atau memvoting serta memberikan saran untuk skillnya pada forum atau website resmi pada bagian survei Garena Free Fire. Yang kelima belas ada event diskon serba 9 DM Setelah dikonfirmasi akan hadir event diskon murah meriah Lucky Well di game Free Fire Selain kalian bisa memborong berbagai macam item seperti set bundle, tiket laki royal, skin senjata, karakter dan kawan-kawan. Adapun elite pass diskon yang ada di dalamnya bagi kalian yang belum membuka atau membeli elite pass saat ini. Dan event diskon ini akan hadir besok atau saat video ini publish. Yang ke-16. Ada bocoran Gold Royale terbaru. Dikabarkan hadiah utama dari event Gold Royale nantinya adalah set bundle Headbone Dunes untuk karakter cewek. Info ini telah dikonfirmasi di beberapa server akan kebenarannya, seperti Singapura dan lain-lain. Tetapi sayangnya untuk saat ini belum ada info mengenai full tampilannya, cuy. ntarlah Jika ada info lanjut dari set bundle ini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 gua adisi tutup siap dulu sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battle crown salam update. <tuk>